Ego, Wah mati. Ah, atas aja. Iya, oke. Kupas. Kita, kita, kita re. Ini sih? ya di batu. Itu goyang-goyang buatnya nggak Ya, salah lompat. baik bye, bye. udah <laughs> <laughs> tergoblok. Aduh, daftarkan ya, kita. Pemindahannya, <susur> oh, dari ponsel sendiri lah. aduh, palang, palang, palang, palang. jauh, jauh, jauh. <slur> oh, iya, iya, iya. Oh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, jeng. mau kita tadi dilempar Eh, gua jatuh ke salon. Oh, bener, tuh, udah, Senyur, eh. Seratus Aduh. Wow. gua <im Lynd pull, laughs> anjing. <Andeen>. <diminut communities> Aduh. Aduh, nah. Aduh. Set. Ayo udah cabut teh parakan kan temennya lagi baik dia duluan loh ada bus lewat, ada bus lewat, ada bus lewat siapaap uuuuuhhh enggak bener masanya kena dia sendiri yang ngomong bus lewat go ee iiii iya mati let's woooooo gua hampir kena go go go go go lempar belum? udah lagi 30 nanti gue mati mati mati gua jabu, gua jabu. mati <laughs> mati batu <laughs> What apa kamera Angelus anjir? Oke banget ya. <laughs> Bentuknya <laughs> kayak hidung nih. Ini kayak hidung nih. Gede lagi hidungnya masak. Itu thruster lu tuh di ini ya? Apa namanya? Yang tiga itu ada di. Yang makanya ya, kalau kopilotnya ancur mah. banget trusternya di di cockpitnya. Nggak asli, banget. Lari dan melihat lari, lari. Mati nih Fuck the f**k is that? <laughs> I see someone falling down like. the fuck is that? Unfortunate kabel <laughs> Udah capek hidup ayy minum, oh. minum minum minum minum minum minum minum minum Ui tar. ntar ntar ntar Ini nightfall yeah, ntar. ntar dulu minumnya <laughs> Gila kre krenyak krenyak anjir sound effectnya <laughs> full oh, sorry enggak makan. <laughs> itu ayam naik banget deh suaranya. Oh, crispy. Okay. Gila itu truster sumpah anjir eh. gue ngelihatnya. Gatel. <laughs> Gatel banget gue ngelihatnya tuh truster taruh di oh. kokpit gitu. Eh. Rod, ada di inventori Rod ada Fallen Spawn Hunter nggak dong? Ada. Nih, confirm, confirm. Udah, udah semua kan, deh? Cek dulu deh, udah semua belum? Ada yang yang kita hantingan begitu udah. Eh, udah, udah. Confirm nih bro. Eh, Opho? Opho? Oke, oke. Shit, we run, bro. Run, run, run, run, run, run, run. run, run, run, run. Lo tau yang itu nggak lihat yang labirin? Eee... tahu tau AHH SHIT That's not a good answer Fuck I forget which map Fuck this shit Gini mana anji? Udah belum? Ini gua udah anjir, lu pada mana sih? Eh, SINI Oh SINI Oh, kiri. Tidak, kanan tidak, tidak, tidak <laughs> come <on>, come Ah, <laughs> <laughs> uh, not, not shit again! <laughs> fuck! I got it! I fucking got it! Yes! Where are Ah, Wait, Ah, Oi! Ini kayak ini oh! kayaknya buka, Bukan, bukan I'm, I got it <laughs> yeah. okay, which... okay Oh itu, sini udah Wah kelebihan gua Oh si okay. Adam <laughs> gatau udah gua bakal kepadanya Pokoknya paling atas deh Yang udah buka paling atas oh, Ini harus ke paling atas Baru, baru, baru <laughs> Gua Iya, yeah, iya, <yeah>, yeah, sini, sini <tuk> sini yeah. yeah. yeah. Elite Switch itu, no do... duanya kan? Oh no, why? What? Lompat? Lompat, gimana sih? Gimana? Ya, gimana? normal Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Ya itu normal kan? Oh, Oke okay. ini udah gagal sih aja Lompat Gimana? bawah Ke tengah dulu biar Gimana? Gimana? Terus ke yang merah-merah Aduh Gimana? salah, bukan yang itu yang kebuka oh, so hell? Oh s**t parkour dem ke mana ke sana ke kanan dulu kiri hmm. ya? kanan dulu nggak bisa kiri dulu kanan dulu hmm. apa sih Pas, si anjing. Mutti, lepas lepas nah yang lain lagi hoppernya nah, oh, ke kanan tuh yang kanan gue yang kanan deh gue nah, kiri follow follow follow udah Shit. Lepas. ada orang tuh ada mesu ya Oh shit banget. Oh, Go go go. Looking belum. Belum, belum, belum, Tinggal yang kanan. gue aja harus setan. Ada gangguan, apalagi? Lu buang, udah, gua lihat gini aja. Apa reaction lagi? Awas, awas, awas, gue tinggal Udah, udah, udah, yang depan lu, udah, depan oh, udah, udah, udah, ini e udah, belum, belum. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, lompat, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, kok ko, ko. nih lagi. apa hmm. mana bukan. ini Kalau kalau Kolongannya <tap> Mana? <tap> <tap> mana? Ini Oh no, bukan deh. Ini bener, Ah iya <laughs> Oh. Itu mau nyampe kita? Nyampe Iya, ini udah terakhir busnya. Belajar anjing parkour ya, Dan <laughs> pasti parkournya. Ah, panas. No. Ya. You kidding me? Ke situ. Ke situ ke situ dan ke situ. Ke situ ke situ dan ke situ. Iya. Yeah, iya ke situ ke situ <tuk> dan ke <kesitu. tuk> situ. Ke situ ke situ dan ke situ. Yeah. Oke. Okay. Bro. <tuk> Sorry, Di. Sorry, Di. Sorry. Ke situ ke situ dan ke situ. Gue Bro pertama kali kayak beginian anjir. Gue gemeteran ya anjir. Sumpah, lompatnya anarkis anjir Gak <tuk> ada, deh pulang lagi nih gimana tuh? <laughs> hehehehe shan arkstaffan run run run run run yeah i'm a shit i fucked up i fucked up oh, <laughs> i fucked up bevary di dom Ah, gabisa bisa di bawah kedua yang di atent kan? wajit tuh oh, oh ganti ganti ya? Ini di sini di sini di waaah wow. wadidoro wow, oh, gary ya yes. di wajit wow bukan kan. Aduh. Ini sempit Cepetan. Pencet Ah. Uh. ah. ah. ah. <tuk> capek-capek cape. uh. oh, Satu-satu dulu, satu-satu uh. dulu, Bahaya nih kalau numpuk-numpuk. Siapa tuh yang mati di bawah, nih ada ah. healing, ngerik, dong, ngerik. Tadam gaum lagi <laughs> Aduh udahlah Gua dateng gua ke... lagi deh Merah-merah-merah mana? Dia tau ga? Merah-merah Merah-merah aja Kita aja udah di merah-merah Mana tau ga? beda, -beda ruangan tau Lu tinggal tinggal ke exit rumah aja Iya iya itu gua ga tau uh, Belakang gua by the way Hehehe <sukur> <sukur> <sukur> <sukur> Gila ini rame amat deh yaudah, pulang lagi aja lho coba tuh pakai bling dengan parkour pake bling seri aja mau pake bling kah? jangan, <tuk> Enggak lah, ga bisa aja, <tuk> mana bisa lu ketuk bawah ehudahudah, udah, udah, guys. ntar dulu, ntar dulu guys, gua TW sabar li jangan di jalan ke gua, di jalan lu, jalan lu ke gua nih what, what happened eh? di gua Sampai sekolah jadi gua di kiri lagi sebelah kiri. Ya Adam, ya Adam, di sebelah kok di gua ya. Sorot di kiri ayang. Tubuh dikit ya. kiri dari kiri, cepat cepat cepat cepat. Ya Adam, ya Adam. Kok kok Udah aku buka, udah aku buka. Aduh, oh. di blokir lagi anjing. Enggak boleh. Different name. Yang mana aja ya? Dikur. Weh, monyet kulit digalit hehehe hehehe don't get go mencir posir dulu adoh walker nya banget walker jump walker jump iya oh shit, sharp nya itu loh posir udah banyak sih shotgun tadi ah walker nya setengah anjir yang kanan. ya kanan yola mau go harus mencir posir aja Gak ada yang lawan Agroin Agroin Agroin Agroin Agroin ada ada Gua jatuh di 2 menit Tengah dibunuh oh, Bos aja deh di, Bunuh semua kan? nggak mati, semua, semua. bisa bisa. ini waktu satu aja kamu. wah, semua woi, wow Itu woi, wow keren dong! Wih, woi, Aku di dulu, -dulu. jangan deketin nih. Woi, wih, woi Udah deketin, woi, yang itu, udah woi, itu tuang, itu dulu, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, Aduh, anjing.